Ini maan, di waku kita kasih di waku Tuh, yang bolong di depan. permen? Wah apa? entar difoto di yeah. Nomor 2 ya sudah Pak Dapat 2000 emang di sini kayak gitu eh uh, dapat minyak, dapet <tis> minyak, dapat apa kali <tis>